Pokoknya jangan lupa dukung terus channel kami ya, channel kami langsung harus didukung. Jangan lupa subscribe, like. Silahkan silakan siapa saja mau ibu mau bapak mau siapa saja mau nenek pun juga kami tetap melayani semua. Kalian semua adalah saudara saya, ya silakan di subscribe. <laughs> Oke okay, terima kasih guys. Gak, nah. nah, <laughs> kami, kami hari ini sedang subscribe. Eh. Siapa saja harus subscribe. <laughs> Hmm, oke, subscribe temen. siapa saja? Yeah. Beginilah cara subscribe ya. Oke, oke siapa saja? Silahkan di subscribe, oke, okay, bro? Oke. Okay. Oke. dengan lupa makan jeruk. Jangan makan jeruk, dengan lupa di subscribe. Yeah, betul, betul. Yeah. Subscribe, bro. Siapa saja? harus nah, oh, kan saling membantu lah, nah, kita. harus saling membantu dan support bersama youtuber yeah. oke okay.